Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, Wallahi apa yang kau lakukan dari Yaman sampai ke Mekah sampai kembali lagi ke Yaman. Satu hembusan nafas yang engkau berikan kepada ibumu. Saat engkau dilahirkan ke dunia. Wallahi apa yang kau lakukan tidak dapat membalas satu hembusan nafas orang tuamu saat melahirkanmu. Allah telah menyempurnakan Memberi satu peringatan Memberi satu warning Untuk apa? Jika seseorang hatinya ini sudah terpaut kepada Allah Pasti akan sempurna kehidupannya Hidup akan selalu ibadah di Jalan yang diridhai oleh Allah Mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW Ahlaknya baik Anak sekarang mana lihat ahlaknya? Ama guru luar biasa cium tangan bulak balik kadang dengkul sampai diciumin saking cintanya cincin langit hilang cincin berkah berkah berkah hilang coba kita lihat lu ama ulama jangan begitu gitu amat ngapa sih ini tangan ini cari udah mulai kesleo nih saya pribadi nih pribadi pribadi saya kalian mau salaman dengan guru silahkan karena itu adalah keberkahan buat kalian tapi tolong tolong orang tua jangan lu tinggalin dong lo cium tangan orang tua cuma idul fitri sama idul adha gak ada ke setiap hariannya punya rezeki sedikit lo lebih baik orang yang lu sayangi lu sama temen royal sama orang tua lo kagak sama sekali jujur jujur akhir zaman sekarang luar biasa sama guru cintanya luar biasa Guru itu pasti akan mencintai seorang murid pasti karena hatinya juga penuh dengan cinta. Jika seseorang nggak ada cinta dengan orang tua percuma hidup lu nggak bakal berkah. Lu kaya, lu nikmat hidup, lu jalan kenikmatan kemana aja lu jalan, sampai ke Eropa lu jalan, tapi orang tua lu nggak ridho, lu nggak bakal tenang hidup lo Gak bakal tenang. Surga kita ada mesti siapa? Surganya laki-laki ada sama siapa? orang tua perempuan surganya masih siapa? suaminya nanti ini keberkahan dalam hidup kita yang nyata sampai Syekh imam syafi'i beliau mengatakan sebanyak apapun uang yang kalian berikan dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian dengan cara digendong dari negeri kalian sampai ke Mekah sampai kembali lagi ke negeri kalian tidak turun dari gendongannya jika kalian menyayat hati orang tua Wallahi surga haram Untuk kalian Hati-hati Sampai Nabi SAW didatangi sama satu sahabat Ya Rasulullah Saya tinggal di Yaman Saya telah menjalankan ibadah haji bersama orang tua saya Nabi mendoakan sahabat tersebut Lalu dia mengatakan Ya Rasulullah dengan cara aku menggendong orang tuaku Dari negeri Yaman Sampai ke Mekah sampai kembali lagi kiamat, Ada di dalam Gendonganku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 saat engkau dilahirkan ke dunia, wallahi, apa yang kau lakukan tidak dapat membalas satu hembusan nafas orang tuamu saat melahirkanmu. Coba kita lihat, orang tua kita berkorban ikan bukan main buat kita. Akhlak nabi luar biasa, ada satu riwayat nabi setiap hari itu kalau mau jalan subuh. Nabi itu kalau jalan subuh saat jalan subuh itu tiap hari nabi diludahi, tiap hari gua gak kebayang kalau orang celeduk. Orang petukangan lewat mau jalan ke masjid. Ada orang gedek banget sama kita. Begitu lewat Kira-kira lu apain tuh orang? Elu ludah, elu tampol. Balasannya dua kali lipat pastinya. Lihat akhlak Nabi, Nabi diludahin sekali, ambil sorban, lap. Didoain semoga berkah melimpah kepadamu sehari dua hari tiga hari terus berterus-terus berbulan-bulan kalau kita nih hari lewat sini orang gedek sama kita Insya Allah kita putar jalan Benar gak? Nabi enggak yang tadinya jarak 10 meter di dekatin sama Nabi ini jaraknya cuma sampai 1 meter setengah makin dekat Nabi Muhammad SAW karena yang ngeludahin orang tua Nabi tetap dengan akhlak sahabat sampai nanya ya Rasulullah kenapa enggak putar jalan lain kenapa harus jalan ke tempat ini lagi saya tidak ingin menggagalkan apa yang dia hajatkan kepada aku katanya hajatnya ini orang tua mau bikin nabi kesel tapi diaminin sama nabi kenapa nggak menjauh makin mendekat aku khawatir tatkala dia ingin meludahiku dia terpleset dia jatuh dengan jarakku yang cukup jauh maka akan tertimpa dosa kepada aku katanya didekatin Sehari, dua hari, tiga hari ini nenek gak ngeludahin Nabi Khawatir Nabi Khawatir bingung Ditanya sama sahabat Wahai sahabatku tahu gak setiap pagi yang nenek yang nyapu di sini Dan Nabi gak pernah bilang Lihat gak nenek yang tiap pagi ngeludahin saya Gak Nyapu di depan rumah ini Kemana nenek ini Ya Rasulullah Bukankah dia memimpin? Iya Kemana dia Yang aku tahu dia sakit ya Rasulullah Khawatir Nabi Nabi ke pasar beli roti, beli madu, beli buah, datang ke rumahnya ngeliat rumah berantakan, ambil sapu disapuin rumahnya. Duduk di hadapan nenek tua ini, ditungguin sampai nenek tua ini bangun. Begitu bangun ini nenek tua kaget nih setengah mati. "Hei Muhammad, apa yang kau inginkan? Untuk apa kau datang kepadaku? Apakah kau ingin membalas dendam kepadaku? Bukankah kau senang lihat keadaanku seperti ini?" "Wahai ibu, sabar." Jahatnya, ini orang tua masih dibilang sabar, dipanggil ibu sama nabi. Aku datang ke sini bukan untuk membalas dendam, tapi aku ingin memberikan makanan kepadamu agar engkau esok sehat kembali, sehingga engkau dapat meludahi aku kembali esok harinya. Apa jawaban nenek tua ini? Wahai Muhammad, aku bersumpah kepada Tuhan, pemilik Ka'bah bahwa sesungguhnya engkau betul adalah utusan Allah, maka di hadapanmu. Aku bersaksi di hadapan Allah Bahwa Allah adalah Tuhanku Engkau adalah Nabi yang diutus untukku katanya Masuk Islam karena akhlaknya Nabi Bukan hanya sekedar sama manusia Nabi bercakap seperti itu Akhlak Nabi bukan sama orang tua aja. Binatang pun Nabi akhlak Luar biasa Nabi Muhammad SAW Ahsanul khulkan wa khuluqa Sebaik-baiknya akhlak Akhlak Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya adab, adab Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya sifat yang terpuji, Nabi Muhammad SAW kalau kita kan sifat kita terpuji kalau ada orang yang kaya di hadapan kita ada orang kaya kita butuh sama orang, uh akhlak bukan main coba kalau sama orang yang di bawah kita, ya lumah sama sama gua betul nggak? betul nggak? hidup di dunia ini kagak bukan itu yang dicari ketakwaan adanya di sini takwa itu timbul karena cinta Cinta kepada siapa? Nabi Yunus Muhammad, Sallallahu. Kita syukur sama Allah, kita masih dikumpulin ke tempat yang mulia seperti ini. Kalau bukan karena rahmat, kalau bukan karena hidayah Allah, kita nggak akan kumpul di tempat najis yang mulia ini. Semua terkumpul karena cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Kebayang kita, kalau sekarang, sekarang aja, uzubillah mintalik, kalau nggak ada acara ini kita lagi ngapain? Ngapain? Yakin lu tidur? ada yang main ada yang catur ada main catur. genjrengan ada genjrengan ada kita masih disyukurin ini yang syukur sama Allah kenapa? karena kita dikumpulin tempat yang mulia ingat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habshi sahibus sumtur dorar beliau mengatakan wallahi jika kalian ingin tempat di mana taubat kalian diterima oleh Allah maka datanglah ke majlis-majlis maulid insya Allah keluarnya tempat dari tempat ini taubat kita diterima oleh Allah Amin ya Rabbal. Jika kalian keliling pun mencari hidayah, datanglah ke madris maulid. Di situlah tumpahan hidayah Allah berikan kepada setiap umat Nabi Muhammad SAW. Faham sahabat sini? Faham sahabat sini? InsyaAllah.